Pernah tak Ustaz-Ustazazah ustaz ke yang sebelum ni datang Bagi ilmu tu, tak pernah eh? Doa dia senang je Bismillahirrahmanirrahim Wabil Lahim Taufiq wa'idah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau siap record eh, bagus betul Beria je kau nak eh hmm. Tapi betul, kalau kita baca Wabilah Taufiq yang belakang yang ngantuk Udah uh, habis ke, bangun dia, dia akan tergang. Tapi saya belum baca doa tu ha, eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Ladies and gentlemen Please welcome Performance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 ya, mahal banget harganya cuy. jadi yang terpenting itu dalam kita hidup juga itu, selain kita beribadah gitu cuy, ya, selain kita berbuat baik gitu ya cuy ya kita harus jaga juga kesehatan cuy ya, oke, okay, kita akan melanjutkan lagi eh uh, part kedua yang mana kita mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya, Ustadz favorit kita semua ya uh, kemarin saya bertanya, kemarin saya bertanya waktu saya mereaksi eh, waktu di part yang pertama saya bertanya bahwa apakah video ini kita buat dua part gitu ya, part pertama dan part yang kedua, tapi saya lihat di komentar ini yang eh, enggak, enggak semuanya sih, saya belum lihat juga semuanya sih ya, tapi saya sebagian lihat banyak yang kalau di gitu ya, oke, okay, kalau banyak yang minta di berarti saya juga harus ganti kamera cuy, aduh. <laughs> ya karena kamera saya itu selalu overheat cuy ya Jadi kalau durasinya sudah 30 menit Dia mati sendiri gitu ya Jadi biasa kurang lihat video-video uh, saya itu tiba-tiba berubah karena mati di situ cuy ya Kalau memang banyak yang minta ya Kalau memang banyak yang minta harus full ya terpaksa saya akan buat full gitu cuy ya Oke langsung aja kita tengok yang part keduanya cuy ya Jom <tuh> Oke videonya udah siap dan Yap Jangan lupa cuy, hampir terlupa cuy ya, bantu like-nya cuy ya Korang bisa bantu like-nya dan Kalaupun ada komentar yang ingin korang komentari Korang bisa tinggalkan komentar dekat bawah gitu cuy ya Oke langsung aja Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy, 3, 2, 1 Dulu, okay. makan ketika mengkuang Makan ramai-ramai di buku-buku Tunggu, tunggu, tunggu. Dulu. benar di sini nih cuy? Durasinya saya ingat dulu cuy di oh ya yeah, ini ini benar-benar di sini. Oke, okay. kena cari table. Ya ya ini. Table. Table. Meja gitu. Kita ya? makan kat meja. Dulu makan tiga mengkuang, makan dengan ramai, -ramai adik-beradik, berebut-berebut. Itu dulu. Berebut dah duduk ya? sebelah ayah macam kita paling rapat dengan ayah. Yang sebenarnya nak rapat kalau ayah ada lok lebih belembik. <laughs> kan? Bila dah habis tu, adik dia akan makan. Kalau adik dia makan dengan mata. Icap sini. Ha, penuh. Botol rabu. Coring dengan cakap. Comot habis. Botol rabu makan. Lagi banyak botol rabu daripada yang dia makan. Adik kita. <laughs> Tapi makan atas tika mengkuang yang sama. Bila dah habis, kibar-kibar tu. Degung-gulung tika. Mak kita kibah kat luar. Bagi rezeki ayam mengitik kat luar. Ush. Kita hari ni. Beli meja marble, marble mebel mebel ya mebel. Marble. Marble table <laughs> Yang beratnya berat gila Harga RM20,000 Lepas tu bila makan Berapa ramai yang kita dengar Kejap lagi makan Nanti kau makan berterabur Nanti mama suap Makan berdua Betul-betul ya Apalah nilai kau beli meja Yang ada RM8, RM10 Tapi kau hanya makan berdua dengan lelaki kau Begitulah sekarang Mana macam. bahagia dia cakap kalaulah harganya tinggal mengkuang So kau jual lah balik meja tu Bentang latihan mukhang Biar kita boleh makan bersama Kau akan sedar momen tu nanti Hari ini cuba tengok Bukan lama pun yeah. Tanda fenomena akhir zaman Rumah makin besar Orang makin tak ada Anak sorang-sorang masuk kolej Masuk asrama, masuk universiti Bukan makin ramai orang dah rumah Besok dah pulang universiti nak kahwin pula Lagi tak duduk dengan kita Perubatan semakin canggih Penyakit semakin banyak nah, Tiga bulan lepas Penyakit benar baru Sesemua tomato huh? Gila betul Sesemua tomato Sakit apa? Sakit sendi yang melanda Warga emas dan kanak-kanak Dan juga sakit Dan juga demam Sesemua tomato Cikukunya Influenza A HFMD Tangan H... kaki kuku dan bulu Dah tak ada nama penyakit Ambil anggota lah Sama sebab cuping Penyakit kening Penyakit cuping, kening Dan lubang hidung Agaknya macam <laughs> lah Dah tak ada, Dah tak ada idea, dah nak bagi penyakit apa. <laughs> Yang barang tu, Merantau, berjalan lo. satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ilmu makin tinggi, adab makin rendah. Wah. Pendapatan semakin tinggi, emosi makin tak stabil. Hari ni, teman di dunia maya semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Betul, mana betul. kawan baik kita dulu, mana? Ya, cakap balik. Itu sebab saya kata, itu sebab hagailah masa boleh makan sama mak ayah kita tu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Sam serba dah hilang hilanglah nikmat tu. Macam makan kami ni orang kerja. Tak boleh dah. Kan ceramah makan-makan luar kan. Ya, memang luar. Kita sebab bila saya dapat balik sekejap walaupun sekejap, pap dah jom keluar aje. Pergi makan dulu, makan sama mak. Nak ajak ada boleh ajak mak, ajak mak sekali semua makan. Tu tapi sih momen. Tapi ini cuy, selama saya di Malaysia, yang saya apa namanya, yang saya dapat gitu ya. Di Malaysia itu masih masih masih ini cuy, masih sering makan di luar gitu. Ma masih makan bersama dengan keluarga, tapi makannya di luar bukan di rumah gitu cuy. Karena banyak setiap saya masuk di kedai atau Tempat pokoknya tempat makan lah cuy ya saya mendapati bukan cuma dua orang aja yang biasa duduk gitu ya pasti ada satu meja itu eh uh, uh, satu satu keluarga gitu pokoknya satu keluarga gitu banyak sudah berapa saya tempat makan di Malaysia dan saya selalu mendapatkan eh uh, keluarga seperti itu cuy jadi di Malaysia itu kalau makan sih masih Mending ya masih Maksudnya masih sama-sama Keluarga cuma Posisinya ada di luar Bukan di rumah gitu ya Sekejap je Kan Itu sebab saya kata Saya nak ajar kita Tengok kehidupan kita ni Baru kita lebih appreciate Kerja kita Itu sebab Yang kata Imam Al-Razali kan? Kita kena belajar bersyukur So tanda syukur tu ada empat So dalam hidup kita kerja ni Bila bekerja Lima benda kena ada Pertama sabar Sabar, ya, sabar, kan, sabar. sabar. sabar. Pasti sabar ya Orang naik pangkat, kita tak naik pangkat, siapa Bukan benda-benda baik benda -benda buruk pun. Orang untuk naik pangkat, benda baik. Kita tak naik pun, benda baik. Alhamdulillah. Kata kau jawab pun, bila saya sama. Tak adalah bertambah-tambah macam orang lain. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja, gaji nak tinggi. Gila betul. Tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana bolehnya tu? Makin tinggi, lepas tu, naik pangkat, mengungut, waduh banyak kerja sekarang. Paling kepala lah. Dah kau nak naik pangkat. Lepas tu sibuk nak nugerah Himat Cemelang, APC. Lepas tu dapat APC Orang perhatikan kau Kau tengok tak Eh dapat APC tu Kau nak penyempat malas Kau tengok tak orang kita dengan Puan sering saya dengar ini. Orang perhatikan kita Lepas kita dapat APC tu Kan enok tak dapat APC Orang pun tak perhatikan kita Betul tak Betul Realita sih Realita Cukup payah sangat Tak adalah Maksudnya orang tak ada Dia ada kebaikan dia Sabar Kedua Syukur Syukur Bila kita duduk dalam ni Tandanya kita ada kerja Betul tak Yeah. Oh, lain langsung tak dikejut yeah. yeah. nih, saya nggak buat file ya. folder nih, meraung satu kajang nih cek kerja betul sekali, satu kajang tuh bangi satu mesia, tiga L pergi, tak ada pakai lagi Nah ini, ini saya akan uh, kasih penerangan sedikit cuy, karena saya ada pengalaman ya waktu belum jadi ada di dunia YouTube ini, uh, saya bisa uh, belajar banyak waktu di Jakarta cuy, ya, yeah. sampai-sampai saya pernah uh, Melamar jadi OB ya, biasa yang membersihkan di apa namanya di kamar mandi lah, di apa nah, di WC membersihkan ini cuy. Pokoknya OB gitu ya, office boy. Sampai akhirnya saya bisa masuk di perusahaan jadi security cuy. Begitu sulitnya gitu ya, saya kalau nggak ada orang di dalam, kita nggak bakalan uh, dapat pekerjaan gitu ya. Kebetulan kemarin ada teman di dalam perusahaan itu dan saya. Uh, ditarik gitu ya masuk di dalam perusahaan itu ya walaupun jadi security. Di sini intinya begini cuy. Di Indonesia ini memang kalau soal uh, pekerjaan lowongan pekerjaan itu sulit. Sulit banget cuy. Saya sudah saya sudah merasakan namanya ibu kota gitu ya. Jakarta kejamnya Jakarta seperti apa cuy. Itu belum cerita lagi dia overqualified. Dengan ada master kerja jadi cleaner. Bang, pematu tak baik, janji nak kerjanya pasal dan dia yakin nanti dia ada peluang nak naik pangkat. contoh contohlah. Kita dan hari ni pada penyang bekerja, hari ni adalah momen yang paling penting, betul tak? Yang paling menyeronokkan you all hari ni, betul tak? Betul tak? Sebab tak ayah kerja. Betul. Kerja. Bila dengar ciamah ni, tak payah kerja, kan? Biar-biar yeah, yeah. lah sampai tengah hari ni. Habis dah. Ah, tu. Absent Dan pula. Nak, nak, nak pula orang oh, perempuan, tak payah pergi Oh, Dia dah plan tu. Mana weh hari ni? Minum. Mana? No. Minum lagi. Kau ingat aku tak tahukah halakoh-halakoh halakoh yang sama setiap Jumaat? Yang jadi kota kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta? Kau tengok-tengok cara dia gelap tu. Tahu dah. Kan, orang laki pun ada fikir, kat mana nak pergi semua tempat yang pergi yang orang tak perasan kita tak sembang-sembang. Oh. <laughs> tak, ia ya bukan, bukan pejabat ni, pejabat lain. Kan, tak. Apa? Tunggu yang tak perasan bahawa kita Aduh. Kayanya apa yang saya fikirkan ustaz itu yang dicakap ya. Taudah. Yeah. Kan? Orang laki pun nak tengah fikir Kat mana nak pergi tempat yang pergi yang orang tak perasan kita tak semak-semak Tak, yang buka, bukan pejabat ni Pejabat lain Ketika. Tak, sebenarnya tu dia Belajar syukur, ketiga Tawakal, serah pada Tuhan, apa yang terbaik untuk kita Serah pada Tuhan Serah pada Tuhan untuk bagi yang terbaik untuk kita Supaya enggak dilihat orang ya Percaya Sudut pada hikmah, aku kerja ]ni. elok ni Rupanya Tuhan bagi kebaikan yang lain, mungkin Tuhan bagi mak ayah kita sehat Tuar bagi mak mentu baik dengan kita. Contohnya mak mentu baik menantu bukan senang nak dapat. Ya, betul. Bagi anak kita cerdik-cerdik, anak membahagikan kita, anak berjaya. Contohnya. Ingat tak? Yang keempat, apa dia? Yang keempat adalah redha, belajar menerima apa juga ujian dan dugaan yang datang dalam kita bekerja. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang diawan. Assalamualaikum. Kalau ada hidup namanya orang Tentu tak lari ujian dan dugaan Saya so, teringat yang minum itu je Tapi bila kita redha Kita yakin ada hikmah Tanam tabu di topi rumah Cabut ubi sampai kakak Kalau hidup membaca hikmah Selaut garam terasa tawar Percaya hikmah Adalah benda baik Tuhan nak bagi ke aku ni. So kalau apa-apa pun -apa terjadi, terima Dan yang kelima, ikhlas Ini yang paling penting bekerja, ikhlas, bukan sebab nakkan ganjaran manusia, kalau dapat Alhamdulillah, tapi kalau tak dapat, kita syukur, kita gembira tetap happy Wah, Ada ni yang gembira. sulit sih. cuy, ingat tak kita main damula nah damula ini dia damula kita dengan damula, yang itu kemarin beda ya, kita bukannya ya? dapat apa pun, tapi satu kepuasan bila dapat cecah seratus tu oh. yeah, yeah. walaupun kita nombor empat Ular kita gerap, kita tak boleh yeah. habiskan tu kita baling Sampai nak sampai 100 Sama dengan karier kita Bila saya buat team building Saya buatkan team building Itu sebab untuk grup penjawab awam Pek Negeri Perak Saya buat dekat pangkur Untuk 50 orang Saya ingat Salah satu checkpoint Game ni Menda Mula Teruk orang tua Menda Mula ni oh, Makin bodoh lah ni Bangang lah ni Semua orang marah ni Ada orang baling-baling tangga Baling-baling tangga Tangga-tangga Habis Rezeki dia Yang seorang tu kerja kejap pula Ni ni ni ni ular lah lah menggodoh ular ni nak marah Yang seorang tu pula tangga tidak ular tidak Dia Melangkau. Melangkau, Melangkau. Masalah dia dekat 99. Konsisten ni konsisten. Sampai 9900 turun dua balik, sampai 9900 turun dua balik kan. Sebenarnya dia ada kaitan dengan kerjaya kita. Yeah. Ada orang rezeki dia naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat pegawai. Tapi percaya cakap saya, bila Allah bagi semua, ada benar ya Allah tak. Wah, tak semua dia dapat. Itu kalimat yang tak semua dia dapat. Ada orang mungkin dia kaya, duit banyak, pakai tinggi, anak sakit. Ada kadang-kadang masalah kesihatan. Contoh, saya bukan anak muka siapa ni? contoh lah. Jadi janganlah bergembira sangat ya. Kata Pak Kodi ya, Abang Rupi, Andy janganlah apa, jangan gembira sangat ya. Jangan bergembira sangat nanti ada sesuatu gitu ya. Kadang begini, tapi rupanya dia ada pergeseran dengan dengan suami. Dia ada masalah dengan suami mata keranjang. Contoh. Suami ni banyak masalah Tak boleh jumpa perempuan awal sikit Ada problem Memang problem Contoh hmm. Ataupun Dia ada masalah Isteri ni jadi garang gila Gila pun tak garang macam tu <laughs> Dia ada semua dah Tapi Allah takkan tarik tu Kenapa tak? Tu sebabnya biar kita miskin Tapi kita ada benda lain Contohan tu maksudnya Faham tak kan? Ha, jadi mana kata kita kena percaya benda tu Faham tak tu katanya? nak maksud saya Faham eh? Ha, jadi mana kata kalau kita hidup kita ni Kita cuba Relate kan? Allah akan bagi something yang yang baik untuk kita. Jangan kita, Alah, aku memang tak lah, Habislah aku ni. Yalah, bungut, matilah, bungut mati lah, mati lagi baiklah. Jangan macam ni. Pasrah kita. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi ni. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi tu. Itu, itu je. Macam kat agangan. Tuhan bagi kawan-kawan kita, okey. Sama kepala kita bekerja. Kan kita rasa happy. So, benda-benda ni, tu, yang kita kadang-kadang lupa nak tengok. Kita tolong pom nak mengejar ni. Han Guru Rahimah Cucu cerita, Anu menghemat Cimulang. Bukan apa sangat pun Anu menghemat Cimulang <tari> tu. Pertama tak? Anu menghemat Cimulang dapat apa? Cakap, pertama <tari> dapat apa? No, dapat duit kau sebut diri. <tari> Singil tu yang kekal kau tahu. Duit tu iri-ingat ni dia faham tak? <tari> <tari> Ini sudah berapa kali saya dengar cuy. Tapi, ada ajar orang yang kena jebak gitu ya. Ini sebenarnya jebakan gitu ya. Ini Ustaz ...saya karena sudah sering dengar, saya gak mau jawab apa apa, -apa gitu ya. Ya, walaupun kalau saya ingin benar, pasti saya bilang sijil gitu ya. <laughs> Kita dengar, pasti kedengaran banget itu. Bukan apa sangat pun ada nunggah khidmat cemelang tu. Ya. Ketua tak? Ada nunggah cemelang dapat apa? Cakap, pertama dapat apa? Duit, nah, dapat. duit. Nah, duit kau sebut dulu. <laughs> sijil tu yang kekal kau tahu Duit tu iringan ingat paham nak faham tak? Duit sebut <laughs> dulu. Duit, duit, duit. duit, duit. Yang seorang tu sibuk, sibuk, sibuk seorang tu ndak nah. <laughs> nggak tau ya kenapa ya saya sering dengar ini di mana apa udah berapa video ya reaksi ustad <laughs> ya itu yang saya suka dengan ipa bawaan ustad karena dia membawakan dengan persi yang ekspresi yang berbeda lagi gitu ya. di situ video yang <laughs> Ustadz, Ustadz bawakan itu penuh dengan jebakan satu ya penuh dengan jebakan yang kedua ustad bisa membuat apa ya yang diceritakan di video sebelumnya itu dan diceritakan di video yang sekarang itu nampak beza tapi eh, apa namanya? jalan ceritanya itu masih sama gitu ya. Tapi ada perbedaan gitu ya. Contoh kayak kita uh, membuat film yang sudah difilmkan di luar negara gitu ya. Kita apa istilahnya di remix gitu ya. Di apa? Di mix gitu ya. <laughs> Duit-duit seribu-seribu Yang kekal ni Sejil penghargaan tu Duit tu iringan Mana bagian HR yeah. Sini takde Quarantin Berapa orang Seorang je Bapak Semua orang Kurantin. Yang best ni Bahagian HR ni Dia dah tahu dulu tau Senarai penerima Anugerah Imad Cimelang tu Dekat penjabat tu Dekat atas kepala surat tu Sulit dan rahsia Ini Helo Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Sulit dan rahsia tapi... Aku tak faham lah, kau cakap apa ni? Tanya lah, tanya apa? Tanya aku dapat APC tau ni Amanda je lah kau Senarai nama kau kat tangan aku Tak faham Ya ke weh? tapi aku minta kau <tuh>. Jangan cerita dengan tau Sebab surat ni sulit dan rahsia Perangai kan Dan saya nak tanya Lepas tu semua orang tahu tak Tahu semua, Bila nak banja Bila nak banja Bila nak banja Bila nak banja tu ke. yang muka naik tak pentas tu Dapat sigil muka tak elok Sebab modal dah banyak keluar Bukan apa sangat tu dah. Itu sebab je saya sarankan Kepada setiap departmen Bila anugerah Mak Cimelang tu Tambah anugerah, anugerah lain Jadi nak kurangkan Orang yang tak dapat apa-apa ni Antaranya Merkah SKT 90% dan ke atas Dapat sijil hmm. Tahun yang dinilai tu 90% ke atas Buat sijil Frame kan siap-siap Jadi Kalau tak bagi tak pentas Pun letak kat meja dia Jadi bawa balik tu Dia seorang gantung ke rumah Oi mama Tak padan duduk dengan jalan reko Mengenai ada mama Iya Sebutan mama Jawa Kajang ni Maksudnya <tap> Agak-agak kan Nyampah aku kan Tak kisahlah sekali kau lah nak panggil apa-apa pun. Eh, Mama, Mama, makan Mama. Eh, ha, itulah. Jangan main-main. Mama ni, ni kira rendah ni 92 ni. Mama biasa normally 95 and above. Nampak tak kebanggaan dia cerita kat anak dia. Yang seorang tu dapat sijil, tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergi dah balik. Baliklah. Kau muntah darah dah ni. Ha, Haji tak dapat sijil. Suntinglah nak aziz dia tu. Ah. Nampak tak? Kan? Cuba tengok. Kalau tuan tengok ah semua tengok kan. Yang ramai MC bukannya orang-orang lama. Budak-budak yang baru kerja je MC. Buah pinggang berali. Lutut selio. Siku tukar kaki kanan. Jangan cakaplah pasal. Hampedu pecah, kejap pecah, jap sambung mana-mana. Dia Dengar bos tak perasaan ni yang pattern MC ni bos dengar bos bos tak perasaan tau. Dengar bos bos tak perasaan. Aku jadi pengarah aku tahu lah budak-budak aku perangai guna nama kena MC ni. Aku buka sendiri datang dengan mesti tu. Nah, kan? ni tu pula, jejajap cuti, jejajap cuti. Yang seorang tu jejajap meninggal-meninggal. Dia memang kat rumah di Pangkalan ni dah sudah. Sudah, ini sudah. Sudah ni bahagian HR kan dia paling tragis kehidupan dia sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Sudah jiran meninggal pun judi tu Sudah sedangkan maghah habis dah Jiran maghah meninggal Belajar ikhlas Itu sebabnya dalam Menteri-menteri ini pertama Saya nak bagi tips pertama Jujur, jangan tipu Jangan tipu claim Overtime, mileage Jangan tipu, overtime dan mileage bukan Tambahan pendapatan Tapi sebenarnya nak cover balik perbelanjaan Yang kita dah keluarkan Kena faham ada yang kerja pejabat. ada yang hantar notis yang hantar surat dan sebagainya memang betul Klaim dia tinggi tetapi jahanam motor Vespa ketukar beberapa kali tukar sebulan oh berapa kali ni minyak hitam ni beberapa kali kena servis ya Allah wabata'ala wa nak cakap kan bunga tu bunga tayar tu jajak, -jajak botak jajak botak eh ya orang jangan main, main oh tayar penyebutan tayar ternyata di Malaysia ya baru saya ini tayar itu ban gitu ya. kalau di Indonesia roda roda ban nya benda tu klaim tu hanya boleh kawal boleh silap-silap ugi tu sebab jangan ingat itu penapa, tambah malah kita menipu klaim maka tidak berkat tu kita tak nak ok kita tak nak tu jujur yang kedua amanah la imana imanah limanlah amanah talahu waladina limanlah ahdalahu tak beriman orang tak jaga amanah tak beragama orang tak melaksanakan janji kerja betul-betul Duduk -betul. do and the don't kita buat mana yang tak boleh buat jangan kita buat ketiga jaga hubungan satu dengan yang lain. Tertangkapnya seseorang dalam satu jawatan dengan SPRM contohnya. Bertanggungjawab ya. Semua punci daripada dalaman, bukan luar luar. Bila hubungan kita tak baik, kita jadi siap kau, buat soal la yang hantar kat sana. Maklum kat orang ni, orang pun datang. Jangan. Cuba saya buat tu bentang paper. Paper bicara integriti. Apabila kain telondeh tajuk dia. Hmm. Puluh angin tu Memang tajuk macam tu lah masa saya pada masa tu sebagai tokoh dekat KPDN KK KPDN HCP kata menteri lah tukar aje HCP dekat KK. Lepas tu kan dekat kaki tu buku luka buku lali tu katalah saya tahu ni tangan sebelum bercakap saya, saya cakap dulu. Ni contoh analogi saya gambarannya katalah ni buku lali ada ruam. Makin lama makin besar. So kita ambil krim cepat settlekan peringkat dalaman cuci cuci cuci letak minyak. Untuk kesihatan benda men cepat baik. Bila kita biarkan Takut merebak, merebak, merebak. Tak Kita hebat. tak settlekan Kita biar Hubungan pula tak baik Ada orang mengadu Pada doktor pakar Nama doktor pakar tu SPRM yeah. Dan bila dia datang Bila dia tengok ruam tu Dia kata Oh saya suspek Takut benda ni nak merebak. Maka dilondehkan kain tu Habis semua department terbabit Faham maksud saya Sepatutnya Dengan oh, saya Bersumpul lagi hari, Kita yang tak bersalah Saya baru ni Terpaksa bagi motivasi Wallahi Bulan lepas Saya bagi motivasi Dekat satu agensi Sebab agensi tu dah down sangat, kena sebuah dengan SPNAM. Kejap-kejap datang. Kejap-kejap datang. Empat anggota dia kena tangkap Saya bagi yang motivasi ni, bagi semangat. Tuh kerja. Buat kerja macam biasa. Kita tak salah. Buat apa kita takut. Orang tu nak tanya. Baik, saya akan bantu. Apa tuan nak? Bagi. Confident bagi. Sebab kita tak salah. Saya kata macam tu Sebab dia hilang semangat. dia masa macam nak berhenti. Macam down. Kan? Bayangkan. Ah, bayangkan, banyak banyak agensi, ada beberapa agensi pun nak, nak minta saya, sebab saya, cara saya bagi nasihat, bagi advice, adalah kita reverse balik, tengok balik diri kita kita boleh mana, tapi jaga diri, make sure kalau Imam Azali ajar tentang syukur tu tadi, pertama sebut dengan mulut, Alhamdulillah kedua, hati memperakui, siapa beri naikmat, Allah bagi ketiga, tindak tanduk perangai kita menghargai naikmat, iaitu betul. dan yang keempat Mengelakkan apa Memastikan kita memelihara nikmat Supaya tidak rosak Jangan buat benda menyebabkan kita kena buang kerja Itu je so, Jadi tadi cuy. Bila saya kata tadi Jaga ukhwah Jangan tamak Jangan tamak Kongsi tak apa Kena faham Eh Perempuan Perempuan Tak betul ya. ni Jangan tamak Kongsi tak apa Tak lagi ya Tak faham ke tak faham tak Pini faham ke setuju beza tak saya tanya faham tak faham setuju tak, tak? tak. Ha, kan senang wajah tak okay. nah, maksud saya tu kongsi tu sedekah bantu orang susah kan nak tamak duit yang kita ada banyak lebih share dengan orang kongsi saya tak cakap suami <action> yang pertama yang kedua jangan sombong belagak macam mana pun kita asli ni kat mana Sansur Bat pun santai santai aja. tak ada apa pun Sansur Bat dulu naik Azia masalah Azia kena hantar servis kenapa dia dah cecah 330 ribu kilometer punya sayang bukan orang ingat hmm. saya ni saya saja betul wallahi saya sayang kereta Azia tu cuma sekarang jadi kereta company oh dah kereta 30, kantor 30, saya, per km. Saya, pernah, saya pernah apa pegang itu kereta je waktu diparkir di apa namanya kantor ustaz kita bayang kan sampaikan budak produan tu boleh saya sampai tu dia tanya apa dia tanya apa sampai sampai pergi mana ustaz bukan baru minggu lepas sebis ke suka hati aku nak sebiar beberapa kali aku habis je lah dia kata tapi memang azia tu kalau dekat keratung buat azam puh dia oh aku Terbawa pun. Betul, saya duduk belakang, uh, duduk tepi, saya boleh rebah Ambil belakang okey <laughs> <mungkin> je. <laughs> kalau naik sama main anak memanglah kufur nikmat namanya. Kufur <laughs> <laughs> Bila bawa family nak pergi lain nah. Kan kalau ni Aziah lagi gigil ambil oksigen. Loh <laughs> kau pula loh, along pula pula. Ha. <laughs> luk, luk, luk, luk, luk. Nah, <laughs> nah, ada Susah tak? Nak, nak bagi tahu tu pun salah satu dia orang, orang cakap tu. Lah naik kereta besar ni sekarang, hangpa belaga susah. Uh, Naik Azia, susah hidup dia sekarang. Apa masalah kau, kan? Jadi, akhirnya kita takkan dapat puas kati semua orang, betul tak? So, peduli kan lah. Betul, betul. So, kenapa kita? Kita, kita? Orang bukan tahu kita susah macam mana. Dia bukan tahu kita ni macam mana, kita catu makan kita macam mana. Kan, kita bawa bekal. Amboi, bawa bekal nampak. Amboy. Biar lah kita bawa bekal pun masalah kau. Peduli kan lah orang cakap tu. Tak ada tak terugur cuping telinga kau bila orang tersebut. Peduli kan lah. bawa lah. Bawa je. Kan? ni kadang selalu lelaki kena tuduh tak boleh susah lelaki ni bukan boleh susah sikit kalau dia senang dia lupa kita jangan tuduh lelaki macam tu kalau perempuan pun bukan sanggup sangat susah dengan lelaki ok bangga sayang, bangga. sekarang ni motosikal ni kita beritahu kereta kita sekarang ni masalahnya adalah minyak petrol dah mahal kita pakai round 97 biasanya so memang mahal kita tak boleh pakai minyak kuning Sebab pakai kuning ni Pembakaran tak lengkap Bila accident memang terbakar punya kereta Ooooooooh Baru tahu gua cik Makanya yang kuning itu diganti ya Oh pat.. Oh ya ya ya Saya... So kita langkah penyimatan Abang cadang kita naik motosikal Setuju tak sayang? No! <tuk> no.. Tuduh kedut Kedut <tuk> Tuduh nggak kawan kau fikir lagi Tak apa-tapa, saya tumpang kata kawan saya. Apa benda kau sanggup susahkan suami kau? Abang, jangan kena naik motor. Jalan kaki pun saya sanggup Jalan kaki. Habis tudung sayang macam mana? Suami pula tanya. Tak apa. Sayang pakai nak tudung dulu. Ke helmet, tudung sangkut ke hanger. Bayangkan itu. Terlelap-terlelap sampai depan memori. Abang tinggal hanger dia, Abang jijik ke mana ni ma hari tu kerja pakai helmet apa helmet helmet yang display tu so full face <laughs> Allah akbar contohlah belajarlah syukur belajarlah syukur man. ok seterusnya seterusnya jaga hubungan kita ni jangan sombong jangan berlagak ada pangkat sampai masa pension saya so, dah dekat pesara tunjuk kat hotel dapat discount 10% Jangan tamak, jangan sombong. Penyanyi tu punya hebat suaranya dulu. Tiba-tiba masuk gegar Fagansar minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Hmm? Lagu sendiri tak boleh nyanyi? Apa cerita? Bukan Siapa? Penyanyi? Siapa ya? Gagal Fagansar yang... Tunggu saya ingat-ingat gegar Fagansar yang... Lagu nyanyi sendiri. Aduh, saya lupa. Korang! Ah bukan senang. Dulu dia boleh nyanyi tarik note sampai ke langit. Kalau dia ikutkan note tu dengan diri dia ke langit. Dia tak boleh dah. Aduh lupa. Tu Datuk Nora begitu kat saya, Nora Rifin begitu saya. Dia kata sebenarnya bila kita dah nikah usia ni kita kena adjust let note kita, range kita tu biar sesuai dengan kekuatan suara kita. Jadi bunyi dia macam okey macam sama. Tapi sebenarnya kita dah rendahkan note dia. Oh, ah betul betul, betul, betul betul. Kita tak menyanyi nyanyikan aku macam macam tu je note aku. <laughs> Hmm. jangan sombong yang ketiga jangan dengki dengki tahu tak dengki ni macam mana dengki ni bila orang ada sesuatu kelebihan kita tak rasa apa-apa maknanya dengki dah ada bila tak rasa apa-apa mana dengki dah ada contohlah eh dengar-dengar Tuan Farizwan kita dapat pergi haji tau ni yeah. oh ok lah contoh <tuk> je dia tak rasa apa maknanya dengki dah ada faham itu menurut Tuan Guru Tuan Guru saya Dua Kadir, Aju Dia kata, Ustaz kan? Ustaz Dua Kadir, kita macam tu Kau, Eh, dengar-dengar dia nak kahwin minggu ni. Yelah, bagus lah. Memang-mengang kahwin mu sekarang ni. Dia takkan siapa. Dengan dia dapat semua A, bagus lah. Tentu ya? Dengan dia kahwin lagi. Dingin ya, dingin, dingin ya, ceritanya. Biasalah, siapa tak kenal dia? Contoh lah. <laughs> tak ada mana respon, lagi marah dia. Tapi kalau kita respon negatif, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat. Tak boleh dijilat ke bos tu. Dengar-dengar dia beli kereta baru tak boleh dicuri duit tu. Dengar dia dapat semua eh. Macam mana dia seorang pandai. Dia sepatutnya. Eh, dengar-dengar dia naik pangkat je ke? Alhamdulillah, soal-alhamdulillah, senang tak tolongan dia kan? Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Dia tu rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang kereta dia? Tengsi minyak, babak tidur. Kan? Haa. Tapi ada juga biasa ya orang yang <coughs> menyembunyikan itu sih. Jadi sekarang akan anak bilang wah alhamdulillah apa alhamdulillah ya we terima kasih jangan lupa traktir daun dalam isi hatinya mereka itu kayak enggak senang gitu ya. Ada mungkin ada juga gitu yang seperti itu. <tik> eh dengan, dengan anak dia dapat semua A e jekallah billah ada juga ya, anak, -anak pandai gini. di kalangan staf kita kan alhamdulillah. Happy dia tu standard sepatutnya. Dengki Sama lah ertinya Seolah-olah kita mempersoalkan Apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain Tu, Jadi kalau kita faham tu Kita tak nak dengki dah Okey Seterusnya Kita kena jaga apa? Jaga percaya pada hikmah Aku buat ni Aku dapat benda lain Tapi kita tak tahu Kita kena percaya pada rezeki Rezeki daripada siapa? So, Allah. Hakikat rezeki ada tiga Pertama Punca rezeki Tuhan tentukan Ada orang rezeki gaji Ada orang rezeki naik pangkat Ada orang rezeki suami dia naik pangkat Ada orang rezeki isteri dia naik pangkat Ada rezeki dia anak berjaya Ada rezeki dia mak dia Ada mak cik dia meninggal dunia mak cik meninggal dunia ni Ada duit tanah Tunggu-tunggu tak ada lagi sedara orang lain Kita yang dapat contoh Punca rezeki Tuhan tentukan Kedua Kadarnya pun Tuhan tentukan Berapa banyak? Sikit banyak Tuhan tentukan Dan yang ketiga Tuhan juga tentukan Bila kita nak dapat rezeki tu So ada seorang pernah tanya saya waktu PKP tu Ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat Tapi kenapa tak pernah sampai kat alamat masa ini? Saya kata yes, tu so bukan so salah alamat Tapi salah orang yang duduk kat alamat tu Eh pahal mela Sebab <laughs> so, saya kata Kita jangan ingat Rezeki ni sama macam kita nak Kita kena belajar menerima apa juga Tuhan bagi kat kita Contohnya Rezeki Tuhan bagi Salah satunya adalah Keberkatan rezeki keberkatan ha, keberkatan dan Kita akan tengok eh, Percaya pada hikmah Sebenarnya apa? accountability kebertanggungjawaban bila kerja biar tanggungjawab jangan gemam menyalahkan orang lain tu salah dia tu salah dia bukan salah aku apa salah tak set kerja faham tak dia kena buat faham tak dia dia yang bagi saya saya pun tak tahu kenapa dia bagi kat saya <laughs> semua salahkan orang macam cerita bangau oh bangau kenapa bangau kurus <laughs> bangau lagi kenapa kenapa bangau kurus ikan tak timbul okey kenapa ikan tak timbul Umbut panjang. Kenapa umbut panjang? Ini lagu anak-anak. Kini bangau bangau kebau lembu tak makan. Okay, kenapa kebau lembu tak makan? Lagu udah buda sedikit. Okay, lagu udah sedikit. Kenapa? Nasi mentak. kenapa nasi berbutan semua ini? <laughs> Jebakan. Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kita tak panggil Kenapa kita tak angin? Dengan banggernya nak bagi tahu. <laughs> tamerus ni dia ingat lagi lagu tu aku saja kelas ni beria dengan menjawab ni siap ke kebil betul lepa banyak-banyak apa lepa banyak apa lepa apa, apa ya Allah ya Allah banyak apa sampaikan jawapan yang tak logik memang kau buat kau jawab juga sejak bila hujan turun sebab kau panggil je kah sejak bila akhir-akhir ni banyak betul kata tak panggil hujan lebat betul akhir-akhir ni Tapi, lagu tu nak wajar kita jangan suka menyalahkan orang. Tapi, dalam banyak-banyak binatang yang paling beraccountability adalah ular. ular. Ular menjawab sambil memandang mata orang yang bertanya. Tiga kali diulang jawapan tu. Memang makanan aku? Betul. Memang, makanan aku memang makanan aku? Memang makanan aku? Dan hai dialog hujung tu dah dipadam oleh di Jabatan Rakyat Penggara. So, what? Orang tak tanya dia ternyata. dah. Bila dia mengaku, tak ada orang tanya belajar tanggungjawab seterusnya respon positif kadang-kadang hmm. ya, ada oh keliling ya, daripada orang pihak, pihak HQ yang ini dimaklumkan bahawa staf Myros mulai hari ini tidak boleh lagi bing-bing-bing hendaklah macam-macam ni, hendaklah macam, -macam ni, ada yang perkeliling positif, buat sebab dia orang nak bincangkan dulu sebelum nak keluar sekolah tu susah lah, leceh lah apa benda lah, <coughs> menyusahkan orang ni <coughs> yang paling best korang muda-muda ni buatlah, lah, dah nak pencen. ayah tu <coughs> korang <coughs> nyampah pula aku ayat tu. Tak pula dekat notis tu tulis kepada anak anak bersara silalah baikkan notisnya. Tak ada. Pula. Dan yang last sekali kita mesti beriltizam bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan kita. So, kejarlah keberkatan rezeki. Yang terakhirnya kejar keberkatan rezeki. Ada tujuh tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, ada 7. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya, sikit kita rasa syukur, alhamdulillah. Banyak boleh sedekah bantu orang lagi. Betul. Pertama. Pernah tak orang perempuan? Bayar-bayar bil. Bayar-bayar semua. Eh, berlebih lagi. Hmm. Mana duitnya? Check-check-check eh ah Eh, berlebih. Betul tak? Pernah tak? Rupanya bertukar wallet dengan suami. <coughs> suami pula tak cukup. Mana pergi lah berduit aku. <coughs> tak tak, tak ada lah. Benda tu jarang berlaku lah. Tapi <coughs> biasanya cukup tu makna keberkatan rezeki lah tu. Kedua. Rumah tangga <coughs> rasa balik. Wallet. Suami balik tu, ya Allah, romantis. Tak terbayar dengan duit. <coughs> Sayang. Sayang. Abang balik ni sayang. Sayang. Sayang. Abang masaklah kat dapur. Iyalah, abang nak tengok isteri abang aje. Salah ke? Ye. Yeah. Iyalah, abang masak ni. Nak abang tolong? Ta ta ta ta abang tolong untuk jadi tak jadi masak. Iyalah, pergi masak. Pak tak drama sangat. Kompenik <laughs> suami balik sayang menyanyi dia. Indah sungguh panorama oh, istrinya nyawakkan apa? Bagaipun Launai warna Anak ulala uh, <laughs> Jadi lagu tu Di setiap cara bawa ustaz ini Kayaknya ini ada ini Dialog apa Motivasi ini ada Dia rumah tangga bahagia Ini bukan kata tak ada masalah Tapi masalah tu boleh diatasi Abang kalau apa Abang selalu sangat Sayang Abang ni kejil kan? bukan senang tau. Jadi bahagian uh, kejuruteraan apa <laughs> tu Contoh. <laughs> apa kejuruteraan infrastruktur? Apa? Jalan -jalan. Ha? Jalan Ah, uh, kejuruteraan. Jalan -jalan. Bukan senang. Kau memang nampak ni pada office untuk kita juga kan? Oh, tentulah. Oh, Iyalah faham, tapi kat rumah ni pun tahu jelah. Oh, hmm, lawa. Romantik. When Ataupun suami balik tak pernah tak bawa Bawa bawah tangan, sayang. masa air, kita minum sesama. Ni abang ada bawa kuih. Lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa pula? Kuih kapal. Mana ada kuih kapal? Cakui, cakui. Ada. Cuba saya tengok. Saya tengok. Kuih cah kuih. Kuih cah kuih kan kapal. Kan kapal kuih tu. Genggeng -geng kuih cah kuih ni pernah saya lihat di ini, di Google, kerana penasaran banget gitu ya. Tapi saya belum pernah makan gitu ya. Kayaknya saya belum pernah gitu ya. Atau memang saya terlupa waktu di Malaysia tu gimana sih? Kau sana, perasan tak? Ha? Ternak, korang pun tak perasan tukis couple kan? Ha. Makan bersuap bersilang ni mm -hmm. Iya, berserah je uh, Loh, kadang-kadang tu lah masalah pakai posmen. Loh, kau pergi cakap dengan ayah kau Ni nasi goreng dah siap <laughs> Ya, yeah, postman Ya, yeah, yeah. yeah, yeah. ayah tengah masuk motor Ya, yeah. hmm. nasi goreng dah siap, kau cakap dengan kau kejap lagi Masuk balik posmen ni Mama, Ayah cakap kejap Pusk Kau cakap dengan ayah kau sekarang Now, now. <tuk> Ayah ni mak cakap tau Bukan Alung cakap, cakap ayah, <tuk> Kau cakap dengan mak kau Tak kena bahasa ke apa Wih uh, macam nak cakap ni Mama, mak ni ayah cakap tau Kau kata tak kena bahasa ke apa Kau cakap dengan ayah kau Jang, kuang, Jangan kau hajar beli tak Sudahnya radung tu duduk, duduk kat tengah tak boleh pergi <tuk> Patut je masa suami tengah basuh motor tu Isteri pegang Bang. Bang. Lagu India. Keluar. Air tadi tersirap dekat sini. Zrap. Ya. Bila kena tu keluar video klub Indudstaz. Langsung suami dia. Kau ilad ki hen. Jakve hosti hen. Bini nyawut. Baris hoti hen. Canak-canak chum chum, Jiran ke kanan tu. Cak dum-dum cak dum-dum cak. Jiran pun tu Kau tengok filem hindi tu. Tiba-tiba jinjingan mu keluar. Jadi dia. Kau orang tak nak cuba mana kau tahu. Han, hmm, saja tukar baju, tukar baju. Han, ai Kau cuba-cuba-cuba, eh. Bahagia rumah tangga. Ketiga, anak-anak menjadi dalam bidang masing-masing. Mungkin berjaya akademik. Mungkin berjaya dalam kemahiran sekalang. Ya Allah, seorang ibu mengalih kain mata, tengok ya Allah abang. Anak kita dah konvo. Ya Allah Suami kata Sayang Ini kombo tadika Kau kawal perasaan kau sikit Eh tapi Saya tengok kamar mamak muda ni Tapi betul tak Tengok anak kombo tadika pun mana, Mena Mata diorang Anak kita Kau cuba kawal perasaan kau sikit yang kami tak suka nangis, kau janganlah lebih kan Tak bayangkan kalau korut Universiti lagi lah Anak berjaya dalam bidang kemahiran Habis SPM, 10 paper Tapi dapat 13A, pecahan tak wajar Kalau budak macam hilang Minat dah nak belajar, tak ada benda-benda pelik dah tak ada Budak-budak yang belajar, yang merikulis Hebat tu dah kurang lah, tak ada macam dulu dah Kalau matematik pun Nak bergaduh, menjawab kita dulu belajar, 315, Ali bawa 315. Kemudian, 10 biji diambil oleh hmm. Arli Ramu. Kemudian, tiba-tiba datang pula Alia untuk memberi lagi 30 biji wah, Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Yeah. Kan? Dulu. Dulu, dulu. 300, campur 25, campur 30, campur 40, tolak 15, tolak 73. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Kita pun susun. Kita buat kat mana? Kita tak ada kertas F4 dulu. Kertas Sokabar dekat iklan <laughs> hokok. <dulu. laughs> Ingat tak dulu? Haa. Tangan tiga Dulu Sekarang soalan Dalam sebuah ladang Ada lima ratus ekor lembu Separuh daripada lembu Adalah kambing Separuh kambing Campur separuh lembu Membentuk jumlah ayam Itik pula Separuh lembu Campur dua kali ganda lembu Campur pula dengan separuh ayam Dengan separuh itik Soalannya Berapa kau jumlah binatang ni bertelur Gila betul Menteri tu Kita cuba mengasah Daya fikiran Luar biasa Pada anak Kebat Pemikiran hebat Pada anak-anak kita Kau stress. dulu tak ada itu Elok jadi menteri Menyusahkan orang Kejap masa ingat masih Jat sebelah you Jat sebelah you Jat PBS Jat tak PBS MI Jat tak Usahlah lah tu tu sebab Kualiti pendidikan negara kita Duduk dekat tangga yang keberapa Dalam dunia Kejap tukar Kejap tukar Betul benda yang main, yang baik Maintain Melayu-melayu saja Melayu gitu Jangan ya. nak populariti saja Kalau aku menti pelajaran Dah lama dah Tengah ini saya memansuhkan Skim pinjaman buku teks Dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet ya, Tablet. Siap kan. satu tahun satu tablet Jajah satu, jajah dua, jajah tiga empat lima. Satu tablet setiap seorang Dekat belakang tablet ada tulis Hak milik kerajaan Kemudian dalam tu dah siap install buku teks Mengikut tahun dan kemudian kita siapkan folder. Guru-guru boleh upload, update setiap latihan-latihan dekat dalam folder masing-masing. Jadi, kelas, jangan lupa siapkan hubungan malam ni. Dalam folder nombor 3, sebelum tengah malam, email dekat saya. Macam tu. Uh, dan begitu sistem, juga saya selakum pelajaran Saya mengumumkan kepada Kementerian Penerangan bersama-sama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bekerjasama dan pastikan saya beri tempoh masa selewat-lewatnya bulan Jun tahun 2023 agar setiap taman-taman perumahan kampung-kampung dibekalkan WiFi secara percuma. <Tunals> <tun> <San> baru betul baru cerdik ni dia letak ni pecawang-pecawang dekat atas bumbung -um aku tahu lah aku kerja dulu letak atas tu sewa berapa je setahun untung berbilion-bilion takkan tak boleh bagi untuk rakyat ni daripada kau bagi 30 ringgit duit tak apa-apa tu kau bagi wifi percuma pada semua orang barulah budak ni tak tutup kalau tiba-tiba berlaku lagi pandemik kita bersedia kenapa tutup kamera ni Danish dah habis data cikgu Bukan ambil data tutup kamera main game termasuklah yang suara virus Jadi sebab dalaman je Aku ingat dia dengar Dia tak wallpaper dia kau ajaib tu Contohlah Contoh, ah. Jadi mana kata tu dia tu yang ketiga anak-anak berjaya dalam di bidang dia. keempat suasana tempat kerja dan kemasyarakatan kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita tu pun tanda keberkatan rezeki kelima kita mudah melaksanakan perintah Allah mudah nak solat mudah nak mengaji mudah nak sedekah mudah nak tolong orang yeah. kemudian keenam apabila rumah kita seringkali di ziarahi tetamu ada je orang datang rumah kita itu tak termasuk tim-tim-tim Shopee itu tak termasuk itu yang order faham? Hari-hari bangun orang tambah kita berkat Otak kau, itu kau yang ada kau yang Saya ada pun dah. boleh Dan yang ketujuh adalah Apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu SWT Wah ini dia Jadi kejap keberkatan rezeki So kesimpulannya, pertama saya nak beritahu Ingat saya nak kesimpulan saya Berdasarkan apa Nabi sebut, pertama Nabi sebut apa Anak-anak Adam Kalau diberikan dua lembah emas, dia minta lembah yang ketiga Tak pernah Betul. cukup Betul. Tapi Benda Nabi juga sebut Cari rezeki yang halal Yang halal itu cukup buat kamu Ketiga, Nabi sebut Manusia yang paling kaya Adalah manusia yang merasa cukup Dengan apa yang dia ada So, jawapan cukup adalah jawapan yang paling baik sekali Kemudian Nabi juga pesan Jangan cukup. kamu pandang kecilnya nikmat itu Tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu Kerja ni pun satu nikmat Kita nampak kecil, tapi sebenarnya bila hilang Terasa kita Bila tak ada kerja ni, dah nak kerja tempat lain susah dah Sebab kita keluar daripada satu agensi kerajaan yang baik, kita keluar. Kenapa keluar? Dia tanya, oh dia ni dulu tak perform lah, ini lah, ini lah. Kita tak akan dapat peluang yang kedua selepas ini. Itu sebab jaga, lelok. Kemudian seterusnya, hidup kita ni adalah antara B dan D. D birth death. and death. Hidup kita antara B dan D. And huruf B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Yeah. Antara B dan D, ada satu huruf lagi di tengah iaitu... Selama Alib Apa Si Ha Korupsi Iaitu kita ada choice Hidup yang macam mana kita nak jalani Kita nak hidup secara berintegriti Ataupun tidak Berintegriti dengan amanah kita insya Allah Kita akan bahagia Bila bahagia Rezeki berkat Dan bila rezeki berkat Anak-anak kita menjadi Keluarga kita happy tu yang kita nak kejar Okey Jadi bahagian orang Sepanah pada itu Pada melompat Akhirnya kita datang ke tanah jual Walaupun perkawasan sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolak buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak. Dicaci oh, jangan. Cantik dipandang rumah penghulu kayu tu. Okey, dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Ada yang tidur tak? Tak ada yang tidur. Dia ya, kalau kita buat presentation kat depan, ada satu doa yang kita boleh baca. insya Allah yang belakang yang ngantuk akan segar. Pernah tak ustaz-ustaz tazah yang sebelum ni datang bagi ilmu tu? Tak pernah eh. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabill lahil. Taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau siap record eh bagus betul. Beriya je kau nak aih. Tapi betul kalau kita baca wabillah taufik yang belakang yang ngantuk terag udah habis ke bangun dia? Dia akan tegap. Tapi saya belum baca doa tu. Ya? Tenang-tenang ai di laut sampan kelok mudik ke tanjung hati terkenang muluk menyebut jasa baik pihakirus menyebut hari ni rasa nak junjung. Jadi tu saja daripada saya cuma sedikit makluman saya nak maklumkan. <tuk> Kayanya ustaz ini sudah berapa kali bawakan ini tepi. <tuk> kena juga juga. Saya kena lagi gini. Gitu, ya? Okey. <tuk> Oke okay, cuy, uh, selesai juga ya uh, Part yang kedua uh, Ternyata di itu kelakar cuy Kata, Kata kenapa ya Yang tadi lama di situ belum selesai Saya tertawa <laughs> Tertawa ya sambil ini kayak apa namanya Berimajinasi <laughs> Doa ya, doa di akhir gitu ya Doa di akhir ceramah gitu <laughs> Itu saya tertawa sebab Ini cuy, pengalaman sih ya Pengalaman sebab saya waktu kalau, eh ya, bukan cuman saya saja kali, cu ya. Semua hampir kebanyakan laki laki gitu ya. Kalau kalau sholat Jumat, pasti pasti kalimat itu apa namanya bacaan itu yang selalu ternanti nanti gitu ya, ternanti nanti karena kalau sudah bacaan itu udah keluar, ya, udah. Keluar dari apa namanya, yang uh, baca ini, maksudnya yang sudah ceramah, berarti uh, ceramah itu mau selesai gitu ya. Benar yang dikatakan Ustadz gitu ya, jadi uh, saya tertawa itu memang karena pengalaman cuy. <laughs> Cuman saya tertipu gitu ya, sambil ngikutin lagi cuy Ini tadi ada yang sempat ngerekam gitu ya. aduh <tuh> Intinya begini cuy, apa-apa pun ya, memang banyak uh, video-video Ustadnya memang diulang kembali, tapi... Kenapa ya? Ula, Ustadz makin ulang video-video itu, saya makin ini ya, makin... Karena saya sudah tahu jalurnya bakal kelakar, saya sudah kayak geli dulu ya, kayak tertawa gitu ya. Berarti ini salah satu ceramah Ustad itu ya bisa dikategorikan... Uh, ini aja ya, ceramah Ustad ini bisa dikategorikan salah satu ceramah yang abadi gitu ya. Dari segi kelakarnya gitu ya. Dan pengajaran yang diberikan itu memang di hampir setiap video ada gitu ya pasti setiap video ada, ada. dan pasti sama-sama, sama aja video pertama, video kedua apalagi kalau membahas tentang di dunia tempat kita bekerja gitu ya hampir sama semuanya cuy tapi cara pembawaannya ustadz yang agak berbeda membawakan ceramahnya itu atau membawakan motivasi itu cuy oke dan mungkin itu aja, terima kasih uh, sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih kepada korang selalu stay ya Selalu stay di channel-channel yang -channel TK Apalagi kalau saya mere mereaksi Ustadz uh, Syamsul Dobat itu View-nya pasti baik gitu cuy ya. Jadi saya berpikir begini cuy Bukan cuma saya saja Yang menyukai ceramah Ustadz Yang sudah diulang-ulang Tapi korang juga ternyata banyak ya Menyukai ceramah Ustadz yang diulang-ulang Atau gimana gitu ya Korang bisa komentar di bawah Saya ingin tahu pendapat korang seperti apa gitu ya Kenapa korang masih Mendengarkan ceramah yang Ustad memang sudah bawakan di beberapa video yang lalu gitu cie di video yang ini pasti sudah pernah diulang gitu ya, diulang lagi gitu ya dan saya pun sering mendengarkannya itu gitu cie tapi saya bisa membahasakan bahwa saya nggak pernah boring saya nggak pernah uh, apa namanya bosan gitu ya untuk mendengarkan walaupun itu sudah diulang gitu ya karena wajar aja cuy Ustad itu dalam satu hari tiga kali ceramah cuy mana mungkin lah ya dalam ceramah ini eh, pembahasannya berbeda full semuanya berbeda dalam satu jam bercapai memberikan motivasi satu ceramah dan di sini lagi satu jam beda lagi dan di sini lagi beda lagi nggak mungkin gitu cuy jadi dalam satu dalam satu ceramah itu mungkin ada sedikit saja yang berbeda dan ada yang diulang gitu ya jadi saya memaklumi banget apa yang di uh, <tuh> apa namanya Dilakukan Ustadz gitu ya Dalam membawakan uh, motivasi gitu cuy Oke sekali lagi Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Kalau nggak suka dislike aja cuy Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah cuy ya Tinggalkan komentar di bawah Apapun yang menurut korang Tertanya-tanya tentang video-video saya Video-video Endi -video dan Apa yang saya pertanyakan di video kali ini cuy Dan saatnya saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next